Andai ku tahu Kutangmu Kapan tiba Ajalmu Mantanmu Mantanmu Kaya asu <tik> <tik> <tik> Aku takut Akan semua dosa Dosaku Sayang terus, membayangi. Wih, KPC pindah kumpul. KPC? KPC siapa min? Yumbu? Ya, KPC siapa sup? Kumpulan merah jomblo. <laughs> Cangkung med. Mentang-mentang sudah dekat roda. Kok? Oh, gue. Mentang-mentang sudah restuin omongan Tuhan, nek malik kemampelan ribut cah, uh. tambang sih sana uh. Iya, jadi aku orang andel, paling hijau doang nak romwung tuan Apa romwung tuan itu minus ya? Tadi minus, gue kacamata mata lu, glem glem ya romwung kayak Aduh Jan, orang kayak gue bro. Kepriwe cah. <laughs> aku sedih kena, kena pancaran rainesin glowing. Ayo nek olo. Aduh Jan, gue masih gue Wish, si kue terus terang baik, kalau aku kita wong, pengen ilmu hitam kan? Ish, yo reduk lah. Wish rasanya lah kowe Iya. Bukti neng kue, ramu yang cape. Aduh. Iki kau layir bro. ya wish lah, set set, ngomong bayar sepe apa lu? Aku rasa nido kena bro. Kurnek kowe wongus pada penasaran. Jawabannya, neneng gubuk tengah sawah. oke, buku panduannya aku ya aku Aduh sih? ya pada gelomoran resep ini malah pada ghibah iya enak-enak baik, kelakuan bucin zaman nye bro kayaknya lu kayaknya kanan lu, Lewati lima kotak sawah dari jalan temati limang kan jalan geraknya gue secil lho terpapet lima kayu yuk gimana? yuk yuk jauh nyokl nyokl kayak gue lorok lagi bro, lorong kotak lagi bro lorong lorong, iya telu maning kok apa? apa? apa? apa? bro? Iki sekotakan kelima iki. Coba hmm. air dalam, dalam botol. Botole. Botol. Botol. Botol, bro. apa oh, <tuk> <Eneng, tuk> <shakti. tuk> yep. bener gue? Okay. apa uh -huh. Bro. Bo, kere, Pak, <tuh> <Kursarat. Para papa. tuh> <Yes. tuh> titip <dia> karena... <tuh> nah, ya, kok ngomong? kanak. Kita kita tunggu. Peteng ya? Bukan, buka. Bukan, Aja juga lagi baca di situ, gue oh, iya. teke petunjuk ke apa? Mending kecil nomor telugu gue Jel. terakhir loncat ke dalam sawah. sawah. lompat apa ya Ini banyune kok lompat ya? Aku itu tunjuk kita ibu bengkok. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Mesti pecaklek orang yang pasien ini pada mengerti ya Celia. Paya, payah, payah kayaknya Mesti mombok terus pada panen dia. Nah kayaknya aku ker nyeluk pasien di situ. Hahaha. hahahah hah kita berjalan lagi bro jangan lupa kita berjalan mbak aku arp tak menang menang aku bisa mengerti mengenai padang apa gerbang niatmu mengenai aku bisa ngerti. wih canggih kayak dukun senar kena kayak dukun kan orang buat apa kayak tulisannya ih iya dukun cinta Oke. Dekaku apa? Goyung-goyung gue. Gue-goy pada pengen jimat men pulih cewek ayu kan? Iya, iya, iya, iya. Sing soleha. Bisa jadi, bisa jadi. Sing warisannya, oke? Iya, iya, iya, iya. Sing montok. Nam bandar. Hahaha. Hahaha. Mimpi. Kieca. Tak jelas Nah jenengane sing hal kowe pika ora ulih gonggulina cewek rapik nah terus dewek pun kepi mbah jawabanek eneng nang sing resep kue cekel jal aku tetakon nomor siji pak lewati lima kotak sawah dari jalan nah itu maksudnya Kue kudu tetep, jaga sholat lima waktu karena mertua-mertua seneng lanangan sing dua iman. Terus, nomor lora apa? Minumlah air di dalam botol. Nah, Iku, gong cangkemmu pada sing seneng ngomongi wong ngomong kasar. Cah wedon. Iku seneng lanangan sing orang ngomong kasar. Jal nomor telu apa? Nah, iki sing aneh loncat ke dalam sawah. Nah, iki untung tekan kene nenek nyemplung sawah. Ya kayak kebo dewek. Iya aneh ya bro ya? Oh, uh -uh. aduh aduh, bocah punya coba bae Iku artinek web pada kudu yakin harus gusti Allah bahwa jodoh maut rezeki ikus ini singatur percaya baik harus nge-urip percaya orang kue oh jadi kayak kaya kaya gue. gue ya ya ya ya ya ya, ya, ya. wes dan pada balik Selaka aku gerb lunga mereka gerak mandi mbah buru-buru temen arep nonton jaranan gonekang ponirin cari nengkana kejadian bayu montok-montok seksi menunya javis ya batok pamit disit assalamualaikum ini <tinyo> <tinyo> lek apa pokok rekane di. Salah iku bagiane Kaswin. minus ya. iki anu koe. Ya wis lah, set set. Nek koe wis lanjut <t -set> kalem, kurangi. <t -set> Ulangi terus, ah. kalem. Aku ora iso ni dokna, Bro. Bu nek koe wis pada penasaran, coba dene nang Kisawa. Ops, <t -set> iso. <t -set>